Donc, j'ai jamais vu de plus grand que ça. Nous sommes en berapa yo what's up, sahabat sahabat jelajah come back again bin Brochan udah lama nggak ini ya nggak online karena di Italy udah mulai normal jadi harus bekerja lagi seperti normal dan tetap pakai masker buat menjaga supaya tidak tertular. gitu ya Oh ada Aurora di sana Hayat guys kita di finish nih kita sekarang mau makan malam kita mau ngambil good ya kita naik transportasi publik jadi semua pakai masker nih guys jadi hari ini kita mau makan ikan di sebuah restoran yang lumayan jarang sekali di apa, di Venis kalau ada musim panas ya. Biasanya ini penuh dilihat kelas apa. <tuh> Efek dari coronavirus. <tuh> beautiful beautiful Venis. Kita jalan-jalan sore Cari makan malam Jauh, Yo what's up, Bro Brochan sekarang sudah berada di Pulau Judeka jadi salah satu nyebrang Pulau Venice ya, tuh di sana. Di sana tuh Venice. Oke, nah Brochan di sini, guys. Sini banyak restoran di pinggir, ya, kanal bagus ya. Nah, jadi kita nanti kebetulan kita mau nyari atau menuju ke restoran yang agak ke dalam tapi tidak kalah pemandangannya ikuti burucan terus bersama keluarga jalan jalan di Venice. let's go oke okay guys, tepat belakang burucan mana? good! itu tempatnya restorannya jadi sama-sama kita mengunjungi restorannya dan sambil kita melihat gimana menunya dan enaknya seperti apa cabut yuk kita sudah dapat uh, sampai di tempat restorannya nanti kita uber-gubrak kasih tahu makanan apa yang enak dan enak seperti apa bersama Aurora ya Aurora Pandai atau okay. no, firman. No. No. Bobok. No, no. Si kopi si yang kita cari tahu apa aja yang bagus. Ikuti terus jelajah Italia. Italia. tuti salam salam buat teman teman jelajah italia di seluruh dunia mohon maaf karena baru kali ini kita punya waktu untuk membuat video terbaru jadi mohon maaf ya semoga kalian semua di rumah baik baik saja kami doakan semoga sehat sehat selalu Di sini juga kami sehat sehat semuanya kebetulan hari ini kita berada di venice di pulau venice ya tapi tepatnya bukan di venice nya tapi di pulau Judika. nah jadi di seberang ya, kita mau makan malam bersama keluarga. oke ikuti kita terus makannya seperti apa dan enak atau enggak ya so, stay Bonappetita. Ya? So, so, so. Jadi ini apa anak bonita guys, pakai polenta. Jadi polenta guys, macamnya Oke guys, ini brochan mesin menu pasta tapi nyoki black ink ya, Jadi black ink hitam. ini aurora juga ngambil nyoki berapa nyoki yang itu? baik saja baik saja untuk melodi skot woni kome suapis buono ini asa cengkri <gulisong> Halo, Halo sebenarnya Apa apa dasarnya Buat saya kan ini nyobain eh belajar mesin semua, Nah, paling stiker Steam Oke guys, sekarang berocan mau nyoba nyokinya <rupanya> gimana enaknya. Oke, sama. Mau dicicipin. Hmm. Lembut banget, kerasa ini homemade banget nih. Terus ada aninya ada cumi ya. Ini luar jadi worth it kalau kalian kesini. Harus coba ya. Jadi bukan hanya spaghetti, tapi nyoki black ink, emm, zat. Hmm. Hmm. Kabamorek, hmm? murakina, mm -hmm. calamari, sardine, mm. poi c'è anche un po di merluzzo. Enaknya? Eh? Enak sekali guys, huh? enak sekali. Tuh <tusupan> dari Malaysia. Ma Malaysia. Buatissima, lorata, Italia, Marita, i calamari, sardine. So. Aurora, ke si. belak panorama dieto di te? Madonna. Wow. Balo, belissio, mm. huh? hey guys, ini cumi isi guys. Tetep pakai tepung dari jagung. tengah Cumi lembut banget perasaan jahinya hmm. nah, oke okay guys hari ini cukup sekian jadi jalan-jalan kita di Venice semoga kalian terkesan dengan video blog terbaru kita jangan lupa subscribe komenti ya like like, like ya sebanyak-banyaknya sampai kita mau di Jelajah Italia selanjutnya terima kasih ciao ciao